wa ma yudlilu fala wa asyhadu ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wala rasula ba'dah allahumma solli ala muhammadin wa alihi thahirin wa sohbihi ajmain Waman man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du fa inna astaqal hadisi kitabullah wa au saqal ura kalimatut taqwa wa khairul milali milatu ibrahim wa khairus sunnah Wa khairah sunani sunnatu muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa ashrafal hadis zikrullahi azza wa jalla Wa ahsanal qasas hadhal quran Wa khairah umur awazimuha Wa syarral umur muhtasatuhah Wa ahsanal hadhi hadhi ul anbiya Wa ashrafal maut qatlus shuhada Wa a'mal amal addolala tu huda Wa khairul ilmi ma nafa'a Wa khairul huda matubi'a Wa khairul ilmi ma nafa'a Wa khairal huda matubi'ah wa syarral ama' amal qalbi wa syarun nadamah yaumul qiyamah Bapak Ibu muslimin rahimakumullah kita bersyukur kepada Allah alhamdulillah Ala kulihan atas nikmat dan rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Kalau bukan karena karunia Allah, nikmat dan rahmatnya Allah Taala, tentu kita akan menjadi orang-orang yang sangat rugi. Walau wa la lakuntum minal khasirin kata Allah kalau bukan karena rahmat Allah kalau bukan karena karunia Allah ini saya kalian tuh menjadi orang-orang yang merugi Nah, rahmat dan karunia Allah itu sangat mahal nilainya karena tidak semua, tidak sembarang orang itu mendapatkan karunia dan rahmat secara khusus. Maksudnya adalah nikmat karunia iman dan Islam. Allah itu memberikan nikmat secara umum kepada semua orang, tidak dipedulikan oleh Allah. Apakah orang itu kafir? tidak beriman, belunat atau orang itu beriman. Dalam urusan harta dan dunia banyak dan sedikit itu sudah ada ketetapan dari Allah, semua diberi oleh Allah Ta'ala. Tetapi dalam urusan nikmat, karunia, rahmat, iman dan Islam ini hanya orang-orang yang dipilih saja. Yaitu orang yang dikehendaki oleh Allah untuk beriman Dimudahkan hatinya Dimudahkan, dilonggarkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan Dan ketaatan-ketaatan Itu hanya orang-orang yang beriman saja Yang dicintai, disayangi oleh Allah Untuk mendapatkan iman Dan belas kasih dari Allah Ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan innallaha yu'til mala sesungguhnya Allah memberikan nikmat harta au yu'tid dunia atau memberikan nikmat dunia liman yuhibu wa man yuhibu. kepada orang yang disenangi Orang yang dicintai oleh Allah atau orang itu tidak diberi cinta dan kasih sayang dari Allah Semuanya mendapatkan jatah nikmat dunia Sedikit dan banyak sesuai dengan kehendaknya Allah Ta'ala Ada orang yang beriman, kaya, diluaskan hartanya oleh Allah Ta'ala tapi juga ada orang yang beriman miskin melarat, disempitkan rezekinya oleh Allah Ta'ala. Demikian juga ada orang kafir yang kaya, diluaskan rezekinya, nikmat dunianya oleh Allah Ta'ala. Tapi juga ada orang kafir yang dalam keadaan miskin atau melarat, disempitkan dunianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semuanya diberi oleh Allah Taala. Walakin la man Tetapi Allah tidak memberikan nikmat din al-Islam ini kecuali hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintai saja. Yahdi bihi Allah memberikan petunjuknya Kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah? Ya, orang yang hatinya itu longgar Untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan Nah itu pertanda Jadi kalau kita ini eh, Dilonggarkan hati kita Untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan amal soleh Itulah salah satu alamat atau tanda Kalau Allah itu memilih kita Allah memilih kita untuk menjadi orang-orang yang beriman Longgar hati untuk melangkahkan kaki menuju masjid Sholat berjamaah, beribadah kepada Allah Longgar hati untuk melakukan kebaikan-kebaikan Melakukan amal-amal soleh Dan Bapak ibu muslimin Amal soleh Yang kita kerjakan Bermanfaat Untuk kita nanti di akhirat Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Kita bisa mengikhlaskan Hati kita Karena Allah Mengikhlaskan diri karena Allah ta'ala Kita ngaji karena Allah kita datang ke masjid itu karena Allah Ta'ala bukan karena yang lain bukan karena upah bukan karena sungkan bukan karena teman bukan karena nilai-nilai nikmat dunia bukan bukan karena kepentingan-kepentingan politik bukan tapi kita Datang ke masjid ini Dalam rangka untuk Mencari ridho Allah Mencari ridho Allah Kalau bukan karena Allah Itu rugi kita ini Tidak mendapatkan pahala sama sekali Tidak mendapatkan kebaikan Maka niat kita adalah karena Allah Ikhlas lillahi ta'ala Kemudian yang kedua Kita lakukan amal soleh ini, tolabul ilmi ini untuk mempelajari din al-islam ini dalam rangka supaya kita ini mendapatkan petunjuk-petunjuk ilmu kemudian kita bisa beramal sesuai dengan ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk melakukan amalan Allah melarang kita untuk melakukan sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya Yang kita tidak mengerti ilmunya Atau yang kita tahu itu tidak ada ilmu tuntunan ajaran Islam Kita tahu, nah, kita dilarang untuk memperbuatnya Wala taqfu ma ilm jadi kamu jangan berdiri berada di satu perkara yang kamu tidak ada ilmu Jadi jangan melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu Jangan berbuat sesuatu beramal dengan satu amalan yang tidak ada ilmunya Itu kata Allah Walatakfu malai salakabihi ilmun Malai salah kabi ilmu itu artinya kita tidak punya ilmunya sama sekali. Kita ini tidak tahu ini benar apa salah ini atau kita ngerti oh ini tidak benar menurut ajaran Islam. Nah, jangan kita kerjakan karena dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna sam'a Wal basara Wal Fuada kullu ula'ika Kanaan Humas karena pendengaran, penglihatan, dan hati itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanggungjawaban itu nanti di hadapan Allah Ta'ala. Nah, kalau kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, kita akan mendapatkan keberuntungan, keselamatan, bisa mempertanggungjawabkan atas amal yang kita perbuat. Kalau kita ini beramal berdasarkan ilmu Nah tetapi kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala Karena amalan-amalan yang dikerjakan itu tidak berdasarkan tuntunan dari Nabi Alaihi Wasallam, Maka akan menjadi berat bagi kita di hadapan Allah Ta'ala Bapak Ibu, kaum muslimin rahimahullah Kita melakukan amal soleh itu kepentingan dan kebaikannya itu adalah untuk kita sendiri Bukan untuk orang lain Kita ngaji kebaikannya untuk kita Kita sholat kebaikannya untuk kita Kita sodako kebaikannya juga untuk kita yang berbuat Yang berbuat itulah yang nanti akan mendapatkan hasil Demikian juga kalau orang melakukan dosa yang berbuat dosa itu nanti akan mendapatkan akibat dari perbuatannya Menamilah sholikan fali nafsi. Barang siapa yang beramal soleh, Fali nafsihi, maka untuk dirinya Artinya kebaikan pahala hasil baiknya nanti di akhirat Itu adalah untuk dirinya sendiri jadi amal soleh yang kita kerjakan itu adalah amalan-amalan yang diajarkan oleh Islam. Amalan-amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat dan tujuannya apa? Untuk mendekatkan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, jadi kita ngaji kita sholat, kita ibadah kita shodaqoh, kita melakukan kebaikan-kebaikan itu untuk mendekatkan diri kita kepada, kepada Allah menjadikan, membuat kita itu bertambah dekat kepada Allah Ta'ala hasilnya nanti akan diberikan oleh Allah Ta'ala di akhirat, pahalanya tidak diberikan waktu di dunia hasil dari amal soleh itu tidak kontan di dunia, tapi tertunda. Kebaikan itu akan diberikan oleh Allah nanti di akhir di akhirat. Orang yang sholat ditampakkan pahalanya, dia akan masuk pada babu, babul janah pintu surga babu sholat. Orang yang ahli puasa dia akan masuk surga melalui pintu karena sebab dia puasa disebut babu royan. Orang yang berjihad dia terbunuh di jalan Allah Dia akan diberi kesempatan masuk surga Melalui pintunya babul jihad bab Pintu-pintu yang ada di surga Ada delapan pintu Nah artinya kebaikan-kebaikan dan amal soleh yang kita kerjakan Itu akan kita dapatkan hasilnya nanti di akhirat. Mulane kolonjengan dikaren, apa memperbanyak melakukan amal soleh. Karena uristumu habi makuntum tak malun. Ba'diru bil amal dalam hadis itu. Jadi ba'diru bil amal. Bersegeralah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Amal-amal soleh. Artinya memperbanyak melakukan amal dan ikhlas. Ibaratnya, kalau kita melakukan amal soleh ikhlas pun, celengan akhirat kita kerjakan amal soleh yang lain. Ikhlas ini, tabungan akhirat ini, celengan akhirat ini, kebaikan-kebaikan akhirat harus ikhlas supaya ada hasilnya. Nah, kalau tidak ikhlas, ya nanti rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, amalan-amalan apakah yang bisa menjadikan kita itu? Masuk surga Amalan-amalan apakah Yang bisa menjadikan kita itu Menjadi ahli jannah Kemudian Menjadikan sebab Kita dijauhkan oleh Allah dari neraka Nah itu yang perlu untuk kita Perhatikan Perlu untuk kita Perhitungkan setiap waktu Setiap saat Kita melakukan amal soleh amal kebaikan yang bisa memasukkan kita ke jannah menyelamatkan kita dari neraka maka amalan apa saja yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang menyebabkan amalan itu masuk surga kita kerjakan yang menyebabkan amalan itu menjauhkan kita dari neraka maka amalan itu kita upayakan Untuk kita ambil Kita kerjakan Itu pernah terjadi Yang dilakukan oleh Mu'ad bin Jabal Mu'ad bin Jabal Salah seorang sahabat nabi itu Pernah berada Dalam satu perjalanan Bersama Dengan nabi SAW, Sampai ada kesempatan beliau itu berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu karena jumlah sahabat sangat banyak semua kalau dekat ya enggak, enggak mungkin jadi ya ketika ada kesempatan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka Mu'ad bin Jabal memanfaatkan waktu untuk bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Akhir nih diamalin Jannah ya Rasulullah, beritakan kepada saya, beritahu saya, kabarkan kepada saya dengan satu amalan atau dengan amalan yang YouTube Jannah yang bisa memasukkan saya ke surga. Ini contoh amalan yang bisa memasukkan ke surga. Minan nar, dan menjauhkan saya dari neraka pertanyaannya singkat padat, tapi luar biasa hebat sebab apa? kalau selamat dari neraka masuk surga, itu kesuksesan yang sangat besar Allah sudah menyatakan di dalam uh, ayat Al-Quran Faman zuhziha anin nari wa'ud khilal jannah, faqot Faza barang siapa yang dijauhkan dari neraka, kemudian didekatkan, artinya dimasukkan ke dalam surga. Fakot Faza, maka sungguh dia itu telah berbahagia, sangat beruntung, sukses. Orang kalau sudah masuk surga itu sukses, makanya keukuran kebahagiaan kesenangan Dan kenikmatan Yang sesungguhnya Itu adalah masuk Surga Selamat dari Neraka Itu adalah ukuran sukses Atau kebahagiaan Nah orang yang beriman Tidak akan puas Kalau tidak masuk surga Jadi innamal mu'min Sesungguhnya orang yang beriman Itu layas Tidak akan merasa puas Tahahu, kecuali tempat mandeknya, tempat berhentinya itu adalah aljannah, sur, surga baru puas kalau sudah masuk surga. Nah, ini menunjukkan bahwa kita itu berupaya dengan amal-amal soleh agar kita mendapatkan rahmat, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maka Rasulullah... Shallallahu alaihi wasallam menjawab Lakot sa'al tani an adin Wahai Mu'ad Kamu telah bertanya kepada saya Tentang sesuatu yang sangat besar Sangat agung sekali Dan itu diharapkan didambakan oleh setiap Insan Setiap manusia Mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya kesenangan yang sesungguhnya yaitu masuk surga wa innahu layasirun alaihi sesungguhnya masuk surga itu mudah jadi nabi yang mengatakan demikian, sesungguhnya layasirun, sungguh sangat mudah masuk surga itu sangat mudah, gampang gampil ala man alaihi bagi orang yang dimudahkan oleh Allah bagi orang yang mendapatkan kemudahan pertolongan bantuan syafaat dari Allah Ta'ala sangat mudah untuk masuk surga dan kalau jenengan ketah kita yakin Nah, no, oleh sampai Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap orang yang beriman itu wajib masuk surga ini. Setiap orang yang beriman benar imannya selama tidak syirik itu aja, semuanya pasti masuk surga. Walaupun dia pernah wa'in zina, wa'in saroqo. Dia pernah berzina, dia pernah mencuri. Dia pernah jambret, dia pernah ngutil. Dia pernah Napa? Ngentit. Dia pernah melakukan dosa-dosa. Walaupun pernah asalkan tidak melakukan syirik masih mendapatkan jaminan surga. Walaupun harus melalui masuk neraka, walaupun harus masuk neraka. Maka orang-orang yang tidak beriman menyesal. Makanya sarun nadamah yaumul kiamah penyesalan yang sesungguhnya yang sangat buruk, seburuk-buruk penyesalan itu nanti di hari kiamat. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman nanti menyesal. Jadi ketika melihat orang-orang yang beriman itu Dikatakan oleh Allah Ta'ala karena permintaan permohonan orang-orang yang beriman yang berada di surga Ya Allah itu adalah saudaraku Ya Allah itu adalah Saudaraku yang dulu waktu di dunia ngajinya bareng, sholatnya bareng, amal sholatnya bareng, sodakonya saya tahu Ya Allah Ikhlas karena engkau Ya Allah Beri syafaat kepada mereka Ya Allah Maka Allah memerintahkan, "Keluarkan mereka dari neraka," walaupun seberat biji sawi berupa iman. Jadi, yang ada imannya, tidak ada sirik, walaupun kecil nilainya, itu masih ada kesempatan untuk masuk surga, diselamatkan dari neraka. Nah, orang-orang kafir waktu itu menyesal. Makanya, waya kafiru ya, Turoba, tu orang kafir berkata. Wah, seandainya saya mati saja, seandainya saya tidak dihidupkan kembali, seandainya saya berkalang dengan tanah saja, itu keinginan-keinginan orang kafir, tetapi tidak diijabahi keinginannya. Bahkan orang-orang kafir itu berandai-andai, berandai-andai lau anahum kanu muslimun. Ya, seandainya mereka itu menjadi orang Islam. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik, orang Yahudi, orang selain muslim itu nanti di akhirat tuh kepingin jadi muslim. Kepingin jadi orang Islam. Kenapa? Jaminan dari Allah dan Rasulullah semua orang yang beriman dan Islam itu selamat dari nerah, neraka. Dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Itu untungnya. Kita jadi orang yang beriman. Nah tentunya kita menginginkan agar kita mendapatkan kenikmatan yang terbaik. Kita ingin mendapatkan kenikmatan yang sangat banyak. Nah kenikmatan yang banyak dan terbaik itu di surga. Itu akan diberikan. Kenikmatan yang paling rendah. Di surga yang paling rendah. Ya, surga yang paling rendah, kenikmatan yang paling rendah. Karena surga itu ada tingkatan-tingkatan Jadi ada surga itu Jannatul makwa, Jannatul firdaus Jannatul na'im nah, Surga-surga itu mempunyai kenikmatan Ada surga yang Disitu Dihuni oleh satu orang Terakhir, paling akhir Masuk surga nah, Yang dulu pernah saya ceritakan Tambahan-tambahan Nah itu Dimasukkan oleh Allah ke dalam surga paling rendah itu surga satu dan dua misalnya jadi dua kali lipat surga bahkan di dalam hadis itu diberikan sepuluh kelipatan surga, surganya tidak hanya satu, tapi sepuluh surga yang diberikan kepada orang yang masuk surga paling paling terakhir niku surga paling rendah dan semua bangunan-bangunan yang ada di surga itu dari luk-luk, dari permata, dari emas, dari perak, bata bonon banonnya itu bukan bata-bata seperti kita ini bukan, tapi beda ya. Itu di surga, kebun-kebunnya. Kemudian eh, orang yang masuk surga paling akhir, niki sing paling akhir, niku dikasih istri dua dikasih istri, istri dua menurut para ulama yang satu itu adalah istrinya dulu waktu di dunia kemudian yang kedua itu minal hurilin bidadari surga itu jadi kasih dua menurut para ulama dua istri itu yang lebih hebat, lebih baik daripada bidadari surga itu adalah yang mantan istrinya waktu di dunia itu. Jadi kalau sama-sama beriman masuk surga maka dia nanti akan lebih daripada Qurilin. Padahal Qurilin itu, niku, tembus pandang. Qurilin itu gadis-gadis, katanya, ku kata ulama masa saya itu, Qurilin itu adalah gadis-gadis bermata jeli. Setiap orang yang memandang terpikat. Kulon jenengan masya ketemu kuriil in wis klepek klepek klepek klepek. Dan tidak ada tua di sana. Jenengan sing kan usianya tua tua sepo sepo ngoten sakit melepas swargo. Tapi tidak perlu kita pesimis karena di sana memang tidak ada yang tua. Yang tua-tua sekarang kita hidup di dunia ini nanti di akhirat akan dihidupkan dalam keadaan mudah semua. Jadi tidak ada yang tua di sana itu, semuanya mudah Itu yang kelas paling rendah di surga itu diberi istri dua. Nah, belum yang masuk surganya di atasnya, di atasnya, di atasnya. Dan ibu-ibu dan para perempuan, ibu-ibu rumah tangga yang menjadi istri yang solihah. Itu nanti di surga Itu lebih Daripada hurilin Dan akan menjadi ratu Bidadari surga Masa Allah ini Ratu ini bidadari loh, bu? Kulung jenengan buat sempurna Bidadari surga Bagaimana Wallahu Ala Jadi akan dibuat lebih baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu dicabut min gilin dari rasa gilnya iri dengki padu dan cemburu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di surga itu tinggal menikmati fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Allah taala. Sampai bidadari dua tadi itu mengatakan alhamdulillahi ahyakalana segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kamu untuk saya kata bidadari walhamdulillahilladzi dan alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami untuk kamu itu sambutan bidadari yang ada di surga Makanya diceritakan di dalam Al-Quran Yang biasa kita pakai Oleh para ustaz untuk mukotimah itu Innalhamdalillah Nahmadu Alhamdulillah Hilladhi hadana lihada Wa makuna linah Tadiyah laula an hadah Nalloh Lakot ja'at rusul Rabbina bilhaq wanudu antil kumul janah kuristumuhabimakuntum takmalun itu biasa dipakai sebagai mukotimah itu apa? alhamdulillah karena diberi kesempatan untuk masuk surga dan dikatakan kepada ahli surga itu, nah itu loh surga sudah dijanjikan kepada kalian karena kalian dulu mau beramal soleh kalian dulu mau beramal to'an maka orang bisa masuk surga kalau diberi kemudahan oleh Allah taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqad sa'altani an adhimin wa innahu alaman alaihi. Mudah gampang masuk surga itu kalau diberi kemudahan kelonggaran pertolongan dari Allah taala. Syaratnya kata Nabi syarat untuk masuk surga gampang mudah tak butuhlah walatu bihi kamu beribadah kepada Allah dan tidak sirik dengan sesuatu pun kepada Allah sedikit pun tidak ada sirik ucapan, tidak ada sirik perbuatan juga tidak ada sirik keyakinan bersih dari sirik dan hidup digunakan untuk beribadah kepada Allah. Ini syarat masuk surga. Tak butuh loh. Hidup untuk beribadah kepada Allah. Sampai kapan kita beribadah? Sampai kapan kita ngaji? Sampai kapan kita sholat? Sampai kapan kita melakukan amal soleh ibadah kepada Allah? Wa robbaka hatta yak yakin sampai al yakin datang kepadamu artinya datang kepada kita pati, al-maut kematian datang kepada kita baru kita berhenti ibadah pun patungsa ngaji, patungsa sholat patungsa amal kari nah, Kari nunggu hasil karena apa? sudah meninggal dunia selama dalam keadaan hayan hidup tak butuh wajib beribadah kepada kepada Allah. Mulane kolong jenengan ngaos ngaji ngateni ya sampai sampai mati ngaten. sampai pejah ngaten. sampai kolong jenengan boten kuat budal ngaji ngateni ngaji terus selama kita kuat ngaji terus tujuannya cari ilmu tujuannya supaya kita mendapatkan pengertian-pengertian dari Allah Taala dan supaya kita mendapatkan keridoan atas apa yang kita ker kerjakan dan tidak sirik yang kedua tidak sirik artinya kita tidak melakukan kesirikan menyembah kepada selain Allah meyakini ada yang mempunyai apa kesaktian selain daripada Allah Taala meyakini misalnya sirik contohnya sirik ini itu ada punya keris kalau munyeng kalau dipakai aman kebal Misalnya itu serik kan sebenarnya itu serik kalau mau atau jimat kalau jengking atau jimat jimat raja Arab tulisannya jadi di tubuhnya itu dikasih apa raja raja raja kekebalan jimat kekebalan siapa yang pakai raja itu nanti akan mendapatkan keutamaan begini dan begitu diantaranya adalah kebal seperti beberapa waktu yang lalu kalau share hmm. gitu dan grup nih atau pencuri kota amal tertangkap pukuli digebuki oleh masyarakat nanti ternyata dilihat anggota tubuhnya ini penuh dengan raja-raja raja raja, raja, -raja. <tuh>. Ya, yahil ben, kebal nanti kalau jenengan buat usah wedi-wedi kalleh tiang-tiang singkangungan ngelmu-ngelmu nanti kita taawud minta perlindungan kepada Allah Ta'ala kita Baca Anas, An Al-Falaq Al-Ikhlas, Al-Ayat Kursi Yakin Semuanya itu Allah la la kuwata bila Tidak akan apa Tidak akan menimpa Mengenai sesuatu Madurut kepada kita Kenapa Karena itu datangnya dari Setan gitu. Dari jin Dari, dari setan atau dari bangsa Bangsa jin, maksudnya itu dah kebalang kebalan-kebalan, gebuking tetap remem. Nonton nih, donggih remem. Nanti gebuking nonton nih, kok polisi buat ngatasi Di playa akan tangganya rumah sakit pun dedel duel nonton Jadi, kalau punya keyakinan, kalau pakai jimat ini nanti kebal pakai ini, itu sirik itu Bersih dari sirik, kita bersihkan dari sirik, nah, yakin kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga adalah Watuki menegakkan sholat al-maktubah wa -nafilah. Jadi menegakkan sholat lima waktu dan sholat sunnahnya Menurut kemampuannya Yang lima waktu wajib tidak boleh ditinggalkan Duhur, asar, maghrib, isak subuh wajib ditunaikan itu amalan yang bisa memasukkan surga. Eh, kalau pulang jenengan kepingin suargo, gitu, monggo solatih diajeki. sing biasane lalak tung tung, gitu. sing biasane jarang jarang, biasane mong setahun pisan nek wayai idul adha, atau idul fitri mawon atau biasane saulan pisan utawi ben jumat tok nganten gitu. Atau jarang-jarang Mengguh saat diajeki Karena itu adalah untuk kepentingan kebaikan kita Kita lakukan sholat itu Untuk kepentingan kita sendiri Kebaikan kita sendiri Al-maktubah yang lima waktu Yang diwajibkan itu Duhur asar maghrib bisa subuh Kita tunaikan nah, itu kata Rasulullah SAW Wattuki Itu eh, Bisa menyebabkan Masuk surga nasi ntareng dereng sholat monggo ingkal enggal sholat Dereng sumre bacaan-bacaannya belum bisa membaca Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah wa Ilaha illallah Wallahu wa Akbar Kambil, umpamiti yang baru masuk islam ndak bisa membaca sama sekali sholat tetap wajib karena sudah masuk islam sudah bersahadat Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Itu yang dibaca tidak apa-apa. Karena memang tidak bisa sambil berjalannya waktu belah, belajar, memperbaiki salatnya, mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat tetap menjadi kewajiban. Walaupun kita sakit, walaupun kita sibuk, tetap sholat sesuai dengan keadaan kita ini. Tidak bisa berdiri ya sholat dengan duduk, Tidak bisa sholat dengan duduk ya sholat dengan tidur berbaring. Nah, jadi sesuai dengan kemampuannya ini. Kemudian yang ketiga, waktu yang keempat nih, ketika nomor keempat, waktu tizakah. Mendatangkan zakat, artinya kalau kita diberi rezeki oleh Allah, kewajiban kita untuk sada, Ada zakat yang wajib, ada zakat yang sunnah. Nah itu nanti diterangkan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang wajib, yang mana dari harta kita. Demikian juga yang sunnah-sunnah itu yang mana dan bagaimana. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah Sodakoh, infak, zakat itu harus kita agendakan, kita upayakan <gül> Jadi amal soleh dari harta kita Sodakoh, infak atau zakat Wata <tis> sumur Ramadan Puasa <beberapa> Ramadan <rahmatian> <tis> yang sudah kita lalui bulannya Dan sudah kita lalui puasanya Wata baita dan berhaji ke baitullah itu amalan yang bisa memasukkan surga Hanya saja yang terakhir ini Bapak Ibu Muslimin Rahimahullah Berhaji ke Baitullah itu Manis tato a ilaihi sabila Bagi yang mampu saja Yang tidak mampu tidak wajib Maka haji itu hukumnya wajib Bagi yang mampu secara material Dana juga mampu secara fi, fisik punya duit tapi sakit-sakitan kering krien buatan kuat melampaui mana gaji boleh diwakilkan tidak harus berangkat jadi watahuul baita manistato aila yang mampu saja mampu niku nih duit nggak deleng buatan terletak terletak dolek utangan buatan misalkan ini kata ibadahnya adalah utangan korbannya utang <tuh menurutmu> korbannya utang kok lalar gawin. ibadah itu yang longgar sesuai dengan keperluan kebutuhan, kelebihan daripada harta nah itu dikorbankan pun sampai utang-utang korban-utang akhirnya terbebani kali utang mari korbanan boleh coro nyaru nyaru utang Haji pun juga demikian. Ini ada haji utang. Bater <gifat> semeram pun pun banter, banter nanti bayar haji ini duitnya kok utangan, nggak tahu. Kasarnya dana-dana talangan maksudnya ini ya haji neng diutangi, nggak gitu. Mungkin bayarnya sama tuh haji, mungkin di, di kredit, di kredit, di kredit. Nah kalau kita, menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kalau kita ini manistato aile sabilah punya ada dan itu bukan harta haram bukan harta panas berangkat jadi bukan harta-harta yang disitu itu sebuah hat jadi hartanya apa ya hartanya betul-betul harta yang dipunyainya kalau tidak punya <tuh> jenengnya membuatnya tidak ada membuatnya wajib budal Tak wajib berangkat kalau tidak punya yang wajib itu bagi yang mempunyai har harta jadi, buat Tulusah mikir ngeluh-ngeluh, "Kau pengen oleh titel haji? Kau pengen titel haji ini? Suka Bobo wes nggak? Bulan aneh ini nih, ini sih, 60 juta, nggak? Bulan aneh lima ratus, sanggup, tipe kaji nih, kaji, kaji takir, kaji tangan, nggak? Tapi masa Allah ya? Kita di hadapan Allah nanti bagaimana? Kita apa adanya saja di hadapan Allah Ta'ala. Nanti kalau kita meninggal dunia, misalnya..." Cederu lunas kaji neutangan, cederu lunas akhirnya alih waris c. hidup ini ya sesuai lah, sesuai dengan kenyataan keadaan kita. Tidak ada jangan diada-adakan. Yang wajib bagi yang mampu, tidak wajib ya tidak tidak perlu untuk berangkat haji. Nah kemudian yang lain Rasulullah SAW juga menerangkan amalan yang bisa menyebabkan masuk surga selamat dari neraka fa'akhoda bilisanihi beliau memegang lisannya niki apa apa pak? ilan, rasulullah ngerti kok kufa'alaikahada tahanlah atasmu ini nah, niki maksudnya apa nih tahanlah atasmu ini jagalah lisanmu karena lisanmu itu bisa menyebabkan masuk neraka, sahabat sama terhera heran lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Nabi ya Allah, wa inna lamu bima ya Rasulullah, apakah kami ini akan disiksa gara gara apa yang kami ucapkan, apa yang kami bicarakan? apakah gara-gara omongan ucapan itu kami akan disiksa dimasukkan neraka Ya Rasulullah فَقَوْلَ ka أُمُّكَ celaka ibumu itu kalimat peringatan Ya Mu'ad وَحَلْ يَاكُبُ نَا tidakkah Allah akan menelungkupkan manusia finnari ke dalam neraka ala wujuhihim atas wajah-wajah mereka au ala manakhirihim atau atas kerongkongan kerongkongan mereka illahasaitu alsinatiin kecuali karena hasil akibat yang didapat dari niki napa lisan-lisannya nah ini Bapak Ibu muslimin rahimakallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merangkan bahwa amalan yang bisa memasukkan surga menyelamatkan neraka yang terakhir itu adalah menjaga lisan menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang diharamkan makanya mak maksudnya itu begini utruk al Kalam al Muharram tinggalkan ucapan yang diharamkan kalkalailla divi sirkun billah seperti ucapan-ucapan yang disitu ada kesirikan kepada Allah Ta'ala Wal kadibi, ucapan-ucapan bohong Wasaha zur dan persaksian bohong Disuruh untuk menyaksikan kebenaran Tapi berbohong atas persaksiannya Nah ini termasuk ucapan-ucapan yang menyebabkan masuk ke dalam neraka, mempersaksikan dengan ucapan-ucapan kebohongan. Atau walqaul bi ilmin, berkata tidak berdasarkan ilmu. Jadi kalau berbicara tanpa dasar ilmu. Nah, itu adalah amalan lisan yang menyebabkan masuk neraka. Atau minal mukib mubikot seperti ghibah Nah, itu hibah, itu amalan yang menyebabkan masuk neraka. Hibah itu, sing sering kalau sampai akan bahasa kita adalah rasan, rasan, rasan. Sing dirasani api nopo elek. Kata-kata yang sing dirasani ini kusing, elek. Sani kiti balik, lek rasan-rasan, monggo ngerasani Sing api-api emawon pun sing elek, elek e. Sakit nge? Dulangkeng ikut sakit, hati esek lek rasan-rasan ikut seng api, nek rasan-rasan seng elek di tinggalkan, diganti dengan yang baik, nek rasan-rasan ini. Mulai membicarakan kejelekan, sudah, ah, niki mulai, niki mulai, ini mulai, mandek-mandek, mandek, maten, Lisan Lisanikin buat tulangnya langit, mulani lemes, kadung ngomong, ngelantur, Asalnya haram, asalnya mubah bisa berubah hukum menjadi makruh, bisa berubah hukum menjadi haram. Termasuk ghibah, kemudian namimah, adu-adu. Namimah niku adu-adu. Membikin apa perselisihan dan percekcokan permusuhan di antara, antara yang satu dengan yang lain. Dan lain-lain sebagainya Dari ucapan-ucapan yang tidak ada kebaikannya Sama sekali Maka Bapak Ibu Muslimin Rahimahullah Amalan apa saja yang bisa menyebabkan kita masuk surga Dan masuk dan diselamatkan ke dari neraka Supaya amalan itu kita kerjakan Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasalam. Nggih, okay, mugi-mugi ngaos dalu niki tambahan ilmu manfaat kangge kula jenengan. Saderenge kula akhiri menawi anten perkawis, perkawis sing muskil sing perlu ditangkletaken, monggo. mbak nenten okay. okay. Aku lu ko wa astaghfirullahali walakum walhamdulillahi alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh